Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial, mungkin video ngobrol, atau mungkin hanya sebagai video tips gitu ya. Bagaimana cara mencegah uh, Nintendo Switch dari lengkungan, atau mungkin bending, atau yang Nintendo Switch yang nggak bisa uh, masuk ke dock gitu ya. Dan kalau kalian lihat juga di sini gitu ya, untuk uh, dock dari bawaan Nintendo Switch, di sini untuk uh, ventilasi atau mungkin sirkulasinya pun uh, kurang bagus gitu, jadi ini sempit gitu dan untuk udara nggak terlalu uh, keluarnya enggak terlalu cepat dan itu bisa menyebabkan overheat ya untuk switchnya. Dan kalau udah overheat bisa jadi rusak Nintendo Switch-nya atau mungkin uh, dari mungkin dari prosesor atau dari GPU-nya itu bisa kena uh, cracking, mungkin atau kalau kalian uh, layarnya gitu ya, atau layar atau Nintendo Switch-nya itu bisa jadi melengkung gitu. Jadi karena kepanasan, uh, lama-kelamaan jadi uh, melengkung. Dan mungkin kalau kalian misalnya main uh, Nintendo Switch di mode TV itu lama banget gitu Misalnya bisa sampai 10 jam, dan kalian misalnya main game-game uh, yang... CPU atau mungkin GPU demanding ya. Atau mungkin yang makan banyak uh, power. Dan hasilnya adalah... Uh, game-nya itu yang berat gitu ya. Misalnya kayak mungkin Breath of the Wild. Atau mungkin game-game yang lain gitu ya. Kayak The Witcher 3 mungkin. Itu bakal membuat Nintendo Switch-nya jadi panas gitu. Dan kalau udah panas ya bisa melengkung gitu. Jadi untuk uh, cara... Uh, mencegahnya adalah kalian bisa menggunakan kipas gitu ya, kipas kayak gini, ini saya beli harganya sekitar 40000 lah, kalian bisa cari di uh, Tokopedia atau mungkin di toko online, uh, namanya adalah kipas USB ya, tinggal cari aja yang model, uh, modelnya kayak gini, atau mungkin kalau kalian tahu di Jakarta Notebook juga ada yang kipas kayak gini, uh, kipas USB harganya sekitar 40000 atau 60000 lah gitu, dan menurut saya sih 60000 waktu itu worth itu it aja sih kalau bisa mencegah uh, switchnya dari uh, melengkung, gitu, atau mungkin bending. Karena kalau udah melengkung, itu nggak bisa uh, dibenerin lagi, nggak bisa dilurusin lagi, dan uh, nanti lama-kelamaan itu nggak bisa uh, masuk ke dock -nya. Mungkin kalau kalian misalnya nggak terganggu saat kalian mode handheld atau tabletop, tapi masalahnya kalian udah nggak bisa masukin lagi ke dock bawaan Nintendo Switch-nya. mungkin kalau kalian pakai dock custom atau kalian pakai kabel uh, langsung gitu ya USB-C, HDMI ya bisa aja gitu. dan untuk posisi kipasnya kalian bisa simpan di pinggir, kalian bisa simpan di atas, pokoknya terserah di, uh, kalian aja di mana. intinya Nintendo Switch-nya punya uh, sirkulasi udara yang bagus dan di sini uh, saya pasang di dock-nya untuk uh, kabelnya gitu ya dan tinggal kalian nyalain aja. mungkin uh, di sini nggak akan nyala karena nggak saya uh, colokin untuk ke powernya dan kalau powernya dinyalain atau dicolokin, nanti tinggal kalian uh, nyalain aja untuk kipasnya dan sini juga ada switchnya ada on-off-nya dan untuk 40000 menurut saya worth it-worth it aja gitu dan sebenarnya untuk uh, solusinya bukan cuman uh, kalian pakai kipas doang kalian juga bisa pakai custom uh, custom dock gitu ya dari Gully Kit kalau nggak salah namanya jadi tinggal kalian uh, pasangin aja dan itu menurut saya sih lebih bagus karena ini untuk ventilasinya tuh nggak sesempit uh, dock bawaan Nintendo Switch gitu dan ada juga kalau kalian misalnya mau pakai kabel uh, USB-C, itu HDMI, gitu. Jadi langsung dicolokin ke TV tanpa uh, dock-nya gini. Atau mungkin kalian bisa coba aja, walaupun saya juga belum pernah coba, ya. Belum coba secara langsung, dan walaupun di Google Nintendo Switch, ada yang coba kayak gitu, yang USB-C langsung ke HDMI, gitu. Jadi colokin ke Nintendo Switch-nya tanpa menggunakan dock, gitu. Tapi nggak tahu bisa, nggak tahu nggak juga, karena ya nggak dicolokin kan untuk targetnya gitu. Apakah bisa atau nggak, dan mungkin kalian juga bisa coba untuk custom uh, dock gitu ya dari gulikit atau dari dobi atau dari manapun saya juga belum pernah coba dan jujur aja saya nggak pernah uh, bukan nggak pernah sih ya, jarang gitu ya jarang uh, menggunakan nintendo switch saya di dock saya pakai dock gitu saat ngecas atau saat uh, saya bikin konten di youtube gitu ya mungkin nggak record nintendo switch gitu selebihnya kebanyakan saya main handheld mungkin kalau saya mau main ring fit mungkin nanti suatu saat saat game udah kebeli gitu ya mungkin nanti saya akan uh, pasang di dock gitu untuk uh, game nya dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Ini hanya video ngobrol-ngobrol doang. Kalau kalian misalnya menemukan uh, bahwa video ini bermanfaat, silahkan aja. Cuman di sini saya nganggap cuman ngobrol-ngobrol doang. Dan mungkin kalau kalian uh, cari gitu ya uh, masalah tentang Nintendo Switch. Mungkin kalau kalian uh, lagi riset untuk beli Nintendo Switch. Atau ya Nintendo Switch V1 atau V2. Atau mungkin uh, Switch Lite. Itu biasanya kalau nggak dockingnya yang uh, bending. Atau mungkin yang lengkung. Itu biasanya analognya yang drift. Setelah uh, itu nggak ada lagi sih masalahnya yang saya Amin di Nintendo Switch, apakah shadow, apakah uh, screen bleeding belum ada untuk uh, di Nintendo Switch saya? Bahkan di Nintendo Switch saya pun belum uh, nge-drift, bahkan saya uh, udah punya Nintendo Switch sekitar berapa ya? Enam bulan ya, enam bulan. Dan uh, lumayan sering juga dipakai uh, berat waktu Wild Catherine uh, dan game-game lainnya gitu, transistor FF8. Pokoknya uh, lumayan banyak untuk game saya gitu. dan belum ada tanda-tanda uh, untuk uh, drifting, dan untuk driftingnya ini kayaknya sih bisa dicegah dengan uh, thumbstick atau ya thumb cover analog. Gitu, kalian bisa pakai uh, merek Skyline Kalau kalian mau, saya pakai Skyline Dan ya enak aja sih untuk di jari saya, dan belum ada drift sama sekali untuk uh, switch saya setelah 6 bulan gitu. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching, bye-bye.